podcast pribadi loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat Leselab dimanapun kalian berada selamat siang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 serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, menarik dan terupdate seputar Lezler tentunya menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik di siang ini Betia. pastinya kabar baik, kabar bahagia akan pemimpin suguhkan di hari ini untuk mengawali perjumpaan kita bersahabat Ada vitamin bahagia Walaupun kita melihat tangannya Abang L yang diposting oleh Kak Novi persahabat ya Masya Allah kita merasa happy banget Dan seneng banget ya Alhamdulillah Selalu kita mendapatkan tentunya Kebahagiaan dari orang-orang terdekat Leslar salah satunya Kak Novi Yang selalu memposting Baby L Persahabat ya perhatikan tuh Tangan yang sangat gemes yang imut Masya Allah Semoga saja tentunya Kak Novi betah dengan Leslar Dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Momen ini pun dari diripos oleh Agus Ndalfutih Anus Korbilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Boleh gantiin Kak genggam tangan abang gak sih? Katanya Tuhan aduh Masya Allah banget ya banyak sekali tuh yang ingin gantiin Kak ya Karena gemes banget melihat BBL semoga saja tentunya dukungan dan doa semakin banyak diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai keluarga Leslat. Dan berikutnya persahabat di sini ada momen spesial ketika di acara festival Ramadan saat para host ini mencicipi oleh-oleh persahabat ya. Di sini kita mendapatkan suatu kebahagiaan sekali dari bunda lesi kejora yang selalu ingat dengan suami tercinta persahabatnya masya Allah bunda El, walaupun suaminya di rumah, tetapi tetap selalu ingat dengan papa Rizky Bilar ini suatu kebanggaan banget ya untuk warga Konoha mudah-mudahan rumah tangga leslar ini selalu langgeng bahagia amin berikutnya persahabat kita simak juga ada unggahan dari bunda lesi kejora ini sekaligus info ya untuk warga Konoha, karena Bunda liga Kejora ini ternyata punya forecast pribadi nih, para ya, tepatnya Star FM underscore ID. Wow, nama berkah barokah selalu ya, kita doakan nih, mudah-mudahan dedek liga liga ini selalu sukses dan kita simak ya di Ugang Star FM. Ada sebuah kalimat caption yang ditulis Gale. Akhirnya episode pertama Lesti Gejora rilis juga, cus langsung ke Star FM dan dengerin keseruannya. Eh, belum punya aplikasi Star FM? Ayo download gratis sekarang di bio Instagram. Jangan sampai ketinggalan, tuh persahabatnya. Ini sih kebahagiaan banget, taman rahasia Lesti. Inilah Lesti Gejora ternyata mempunyai podcast sendiri. Ini langsung diinfokan oleh bunda Lesti, baru saja persahabatnya di IG Else Pribadinya jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan selalu mendukung acara-acara idola kita dan selanjutnya persahabat kita simak juga unggahan terbaru dari Dr. Siska 24 menit yang lalu di persahabat dia memposting foto bareng BBL di feed pribadinya wow, Masya Allah banget ya sambil ketawa mengaku bahagia Abang L digendong oleh dokter, Masya Allah bahagia sekali mudah-mudahan BBL semakin banyak dukungan dari orang-orang baik ya dan doa yang selalu diberikan kepada Abang L Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dr. Siska Si Kasef BBLS dikejur Rizky Bila Kata Dr. Siska Masya Allah sekali ya Alhamdulillah Kita tentunya melihat postingan ini Berasa bangga Karena banyak sekali di luar sana orang-orang baik Yang selalu mendoakan keluarga Leslar